Siapan dice, kulek solar lu kule seso, liwat Kartono, kulek solar senator karena mana sin lur, karena suasana sore di pie nulu, ubah jauh bau bau, tuh basi prengke selesok budal di sawang itu orang itu gilap-gilap gilap-gilap ayu-ayu mening-mening ya ya semuanya mengangkat lagi waktunya berangkat jolali foto-foto disek kita coba sarungan kita coba sarungan kita coba sarungan carry bisa nyanyi sangkeme. Oke, perjalanan sudah mau sampai ke tempat wisata Tambang Pak Nyawi. Posisi perjalanan musik nyala, Suara tak suara aslinya tak ini daripada kena kopi Nurutin susah grup kilo, oke. Nurutin ya. garangan dia bocang makan penumpang piratoman men. Aku okay. jumpa okay.